Bye. <laughs>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 Baiklah persahabat leslari manapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini Akhirnya kita mendapatkan kejutan ke vitamin bahagia langsung dari Dedek Lesti dan Rizky Bilar Keunggahan pertama persahabat ya luar biasa Tentunya malam hari ini kita mendapatkan cidukan vitamin manja langsung dari Lesti Bilar Kita lihat persahabat ya Tentunya Dede Lesti baru turun dari mobil dan langsung digandeng manstra dan manja oleh sang calon suami Rizky Bilar Dimensinya luar biasa, persahabatnya membuat kita semakin gak karuan Melihat tentunya kebersamaan dari idola kesayangan kita Berikutnya persahabatnya kita lihat juga Tentunya mereka sedang makan malam bersama Luar biasa kebersamaan ini yang kita butuhkan Dan mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Postingan tersebut juga telah diunggah atau direpost kembali oleh akun HPR Kota Sultan Tentunya banyak sekali tanggapan hingga respon dari para fans. Salah satunya dari akun Instagram. Nudo Teraini 8737 mengatakan, Kayaknya dedek baru datang kalau kakak mah kayaknya udah dari tadi sore. Deh, maaf kalau salah, sahabat ya pastinya. Dedek Lesti baru datang dan baru turun dari mobil langsung disambut dan digandeng oleh Rizky pilar. Mudah-mudahan para sahabat ya kita mendapatkan cedukan vitamin manja selanjutnya. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar, bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.